tentunya cukup bagus dengan kombinasi warna biru tua dan merah kita akan bawa yang ini Bertemu lagi bersama saya di channel Askia Diamond. Kini, kita akan membolang seperti biasa di lokasi yang kemarin sudah kita temukan beberapa batu-batu bagus. Kita akan coba lagi mencari di lokasi ini, apakah masih tersisa bebatuan yang sangat-sangat bagus, unik, serta tuan yang tidak bisa Diukur nilainya Karena ini adalah karya alam Seperti apa keseruannya Maka dari itu Tonton sampai habis Selamat menonton Kelihatannya bagus Kita akan coba Bersihkan ya Di bagian sini Ini dia Warnanya Berwarna merah ya dan tekstur kulit Bagian luarnya Juga menarik Karena sedikit ada bentuk-bentuk Seperti ini ya sahabat Kita ambil dulu oh, Apakah bongkahan besar Nah bongkahannya lumayan besar sahabat nah, ini dia Di bagian belakangnya Dan inilah motif yang saya bilang Cukup menarik tadi sahabat Di sebelah sini kita perlu membersihkan ya. Agar terlihat jelas. Oke. Okay. Beginilah tampilannya. Kita akan lihat pola motif yang berada di dalam sini, sahabat. Nah, kelihatan seperti lumut merah. Ini batunya seperti lumut merah, sahabat. Hanya nah, dia. Dan di sini juga Nah, di sini agak terlihat jelas ya seperti apa motif penampilan dari bagian di dalamnya kemudian kita akan ditampilkan motif-motif yang unik lahirnya di bagian kulit luarnya ini ini juga saya rasa motif di dalamnya sangat bagus karena memiliki bagian-bagian seperti serat-serat kita akan bawa yang ini, bongkahan yang satu ini lumayan bagus. Oke, okay. kita menjumpai lagi sebuah bongkahan yang terlihat putih, ya, terlihat bagian kulitnya yang seperti biasa. Yang seperti ini adalah kapur, kita ambil dulu. Ini dia, yang seperti ini biasanya fosil. Nah ini dia bongkahannya. Fosilnya belum mateng ya. Ini belum ada kristalnya masih terlihat sama dengan bagian kulit luarnya. Cuman motifnya lumayan bagus yang ini. Tapi sayang ini belum terlalu mengkristal sekali. Oke kita akan lanjut lagi pencarian kita. Kemudian kita menemukan bongkahan kalsedon kecil ya Ini sangat kecil sekali Bongkahan yang satu ini Dia bertipe kalsedon yang tembus Ini dia Kita akan bersihkan ya Seperti apa junter yang terlihat di bagian sini Oke kita bersihkan dulu di air sering sekali kita jumpai bongkahan-bongkahan kecil kalsedon ya dia memiliki motif di tengahnya sini kita akan fokus dulu kamera kita ini dia warnanya ini seperti warna anggur lagi sahabat nah. sulit sekali kalau yang bagian kecil-kecil sulit sekali untuk dipokuskan dia, jundernya juga terlihat. Ya, ini bagian jundernya kita akan nah. bagian jundernya kelihatan seperti mata, ya sahabat. Wow, Ungkanya yang kecil, tapi ini untuk sebuah mata cincin bisa diolah, sahabat. Oke, kita lanjutkan lagi pencarian kita kemudian kemudian di sini juga kita temukan sebuah bongkahan yang membentuk saya akan membentuk sebuah mata ya kita akan siram ya menggunakan air supaya terlihat jelas motifnya nah ini dia bongkahannya yang seakan-akan akan memiliki mata ya Wow sungguh bagus sekali kita akan ambil wow bongkahannya lumayan besar ternyata sahabat kita akan di sini bongkahan yang satu ini kelihatannya lumayan besar nah ini dia di bagian belakangnya kita akan fokus dulu ke motifnya ini wow sungguh bagus ya motif yang dihasilkan oleh batu ini saya mencari-cari ya seperti apakah motifnya ini wow, seperti lukisan manusia ya? kita akan coba balik ini seperti lukisan manusia sahabat Kita akan coba balik Nah ini dia Manusia yang Sedang berdiri Motifnya seperti lukisan seorang manusia yang sedang berdiri ya. Ini adalah kepalanya Dan ini ada dua matanya ini bahu Bahu kanan dan kiri Nah ini badannya Sungguh luar biasa ya Wow Ternyata kita temukan batu-batu yang aneh sahabat Dengan corak dan motif yang seperti ini Sungguh mengherankan sekali Batu yang melukiskan Sebuah penampakan yang sangat bagus Dan sangat indah Wow Batu yang luar biasa. Kita akan bawa yang ini. Sungguh bagus sekali ya. Lukisan yang tertera di batu ini. Batunya lumayan besar. Oke, kita akan bawa. Kemudian di samping ini kita menemukan lagi sebuah bungkahan yang tidak disangka-sangka bongkahannya lumayan bagus, sahabat. Kita akan coba ambil. Karena di sini juga terlihat batu dari di tengah ini seperti batu kuarsa. Kita akan siram dulu. Nah, ini dia, supaya kelihatan jelas ya. Batu kuarsanya yang di bagian tengah ini. Wow, batunya lumayan besar ternyata sahabat. Wow, kuarsa yang bagus. Wah, wow, di samping batu yang bagus ini kita temukan, kita temukan lagi sebuah bongkahan yang bagus. Namun, saya akan coba bersihkan dulu di air. Kita atar dulu bongkahan yang bagus satu ini. Nah ini dia. Bongkahan yang juga kita temukan. Polanya juga menarik. Bentuknya juga aneh. Ini adalah batu kuarsa. Terlihat ya. binti bintik kristal kecil di dalam lubang ini. Oh sungguh luar biasa. Ini adalah bagian belakang ya. Sungguh penampakan yang sangat memanjakan mata kita sahabat Pada sore kali ini kita menemukan batu-batu yang sungguh-sungguh super sekali Tidak disangka-sangka di lokasi yang cukup berdekat-dekatan Kita temukan bunga-bunga yang bagus Mantap kita bawa yang ini dan kita lanjutkan lagi pencarian kita temukan lagi ya sahabat bongkahan kristal yang dihasilkan oleh batu fosil. Kita akan coba mencari di atas. Di atas atas tanggul ini. Dan kita temukan ya. Bongkahan yang satu ini lumayan bagus. Kita akan review seperti apa. Kita akan ambil. Wow. Di bagian sini. Kelihatannya bagian kristalnya cukup lumayan banyak ya di sini. Di sini dan di sini. Kemudian di sini hampir merata. Wow, fosil yang satu ini cukup menarik sekali. Dan di sini, wow. Ini sangat bagus sekali, sahabat. Kalau kita bersihkan dengan air akan terlihat jelas ya. Seperti apa penampilannya. Oke, okay, kita akan bersihkan. Dan kita akan lihat seperti apa tampilan kristal yang dihasilkan oleh batu posil ini. Oke. Okay. Ini dia. Posil yang juga menghasilkan kristal yang indah. Kemarin kita juga temukan ya posil yang seperti ini. Alhamdulillah kita temukan lagi bongkahan yang bagus, yang kristalnya cukup menarik sekali ya, wow. Di sini belum ada ya. Nah, di bagian-bagian lainnya terlihat. Nah, ini juga ada jalurnya dan di sini serta di bagian sini. Namun kita akan fokus ke bagian sini. Kristalnya yang bagus, terbentuk. Wow, ini kalau kita ambil di bagian sini sangat bagus sekali, sahabat. Fosil yang satu ini, wow. Kalau kita bawa senter, kita beri cahaya akan masuk, sahabat. Seperti apa penampilannya, akan terlihat jelas ya. Sungguh indah sekali. Oke, okay, kita akan bawa yang ini. Kita akan lanjut lagi, dan kita akan kembali ke atas sana. Selalu berjalan menelusuri tanggul-tanggul itu. Oke? Okay? Wow, lumayan tinggi ya sahabat Di sana Kelihatannya bongkahannya bagus sahabat Kita akan berhati-hati ya Karena ini lumayan tinggi Ini dia Kita akan lihat apakah mengkristal Atau tidak Wow Ini belum mengkristal ya Kita akan lanjut lagi Yang di bawah sana kelihatannya menarik sahabat. Kita akan cek dulu. Kita akan harus berhati-hati ya. Wah, yang ini biasanya jasper lagi sahabat yang seperti ini. Kita akan lihat dulu. Seperti apa tampilannya. Wah betul sekali. Jasper dengan ukuran jumbo ya. Ini dia kelihatan jaspernya. nah jasper kali ini bermotif tunggal ya tidak ada motif-motif lainnya cuman berwarna merah saja dan ukurannya cukup besar sekali saya rasa tidak akan ada motif-motif atau pola-pola lainnya karena sudah terlihat jelas oke kita tinggal saja kita lanjutkan lagi kita kembali ke atas sana nanti kita akan menelusuri dulu di bagian-bagian tepi sini sahabat, oke? Okay. ini okay, kita akan turun dengan hati api ya. cukup tinggi sekali. Wah, saya akan mencari di bawah sini saja karena di atas tadi tidak kita temukan lagi sahabat. Kita akan beralih ke seberang sana Oke okay. Di hamparan bebatuan ini Kita kembali temukan ya Sebuah bongkahan yang Menurut saya lumayan bagus Kita akan cek dulu Nah ini dia Bongkahannya Terlihat bagus di bagian sininya sahabat Dan di sini juga terlihat seperti Jasper eh. Apakah bongkahannya bagus Maka dari itu kita harus cek eh nah ini dia Bongkahnya ternyata sudah pecah di bagian belakangnya sini sahabat dan masih kotor kita akan bersihkan dulu di air supaya dan motifnya oke kita bersihkan dulu kemudian setelah dibersihkan terlihat jelas ya wow warnanya yang biru tua serta diiringi dengan bercabar -berca merah di tengah sini sungguh bagus ya batu yang ini sangat licin sekali permukanya sahabat di sini ada sedikit warnanya putih dan kita akan lihat Nah di sini tadi sangat membuat saya kaget ya karena di sini tadi ya terlihat licin dan ini motif merah yang juga tembus ke belakang sini sahabat. Wow. Batunya cukup bagus dengan kombinasi warna biru tua dan merah. Kita akan bawa yang ini. Kita lanjutkan lagi. Fossil unik terlihat lagi sahabat. Tergeletak di atas Pasir-pasir ini Ini dia Permukaannya yang unik Dan sangat bagus sekali Kalau yang fosil seperti ini Bagusnya dijadikan untuk Aquafest ya atau aquarium. Karena bentuknya yang Cukup bagus Permukaannya Yang begitu indah ya Nah ini tergolong ke dalam ya, ke dalam batu-batu unik dengan pola bentuk yang unik. Wow. Ini berwarna putih. Nah, ini cocok sekali sahabat untuk dijadikan akvafes. Kita akan bawa ya, kita akan bawa dan kita akan lanjutkan lagi pembuatan video kita di akuarium terbukanya. Nah. Oke, okay, kita akan bawah kita akan coba nanti melakukan pembuatannya. Kita lanjut lagi.